Bulan Purnama Rusa atau dinamakan dengan Full Backmon merupakan purnama yang terjadi pada bulan juli. Karena Purnama Rusa kali ini bertepatan dengan bulan Purnama Super atau Full Supermon, ia disebut Full Back Supermon atau Purnama Rusa Super. Meskipun dinamakan Purnama Rusa, bukan berarti di permukaan bulan akan muncul tanduk rusa. Penamaan purnama rusa berasal dari The Palmer Alamanak atau Alamanak Petani Amerika Serikat. Nama pullback disematkan karena pada bulan Juli tanduk rusa jantan muda akan mulai tumbuh. Penamaan ini semata-mata digunakan untuk penduduk asli Amerika Serikat untuk menandai musim dan perilaku hewan yang terlihat pada periode tertentu. Pulback Supermoon ataupun purnama rusa super diprediksi terjadi pada 14 Juli 2022 di Indonesia. fullback Supermon bisa diamati pada Kamis dini hari 14 Juli 2022 mulai pukul 01:57 waktu Indonesia Barat atau 02:57 waktu Indonesia Tengah atau 03:57 waktu Indonesia Timur. Fenomena ini dapat disaksikan secara langsung tanpa bantuan alat optik apapun. Jadi, asal cuaca sedang cerah, tidak mendung, pulbak Supermoon bisa diamati dengan mata telanjang. Mengutip informasi di laman edukasi sains antariksa milik Brin, Keberadaan konfigurasi matahari bumi bulan ataupun matahari bulan bumi yang segaris ketika fenomena purnama rusa super ini terjadi dapat berdampak pada timbulnya pasang air laut yang lebih tinggi dari hari-hari biasanya. Diprediksi untuk pasang laut tertinggi bulan ini akan terjadi pada 14 Juli. Karena itu, para nelayan diminta untuk sementara tidak melaut pada tanggal 12 hingga 16 Juli 2022.